Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Selamat siang semuanya Jumpa lagi kita di kelas ini Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir uh, Pertama-tama uh, Sebelum kegiatan dimulai Alangkah lebih baiknya Di doa dulu Di sini ada yang bisa pimpin doa Ya, silakan dan Fatima Baik, teman-teman sekalian Sebelum kita Memulai kegiatan pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Terlebih dahulu, berdoa menurut Semua dan Bermanya masing-masing, berdoa dimulai Terima kasih Ya, terima kasih untuk um, Mbak Fatima sudah memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. ya Sebelumnya kan, kita baru pertama kali nih di Bapak di kelas ini. Menyampaikan materi atau mengajar di kelas ini. Uh, Pertama-tama, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak, yaitu Richard Rafli Muhammad. Biasa dipanggil Richard atau Icat rumah bapak, bapak tinggal di Bogor di daerah Cibinong lalu hobi bapak itu nggak ada bapak nggak punya hobi biasa tidur-tiduran aja di rumah kalau tidak mengajar uh, selanjutnya setelah bapak perkenalan bapak pengen kenal nih satu sama lain nih biar kita bisa lebih akrab nanti pas kegiatan uh, di langsung Oke okay, pertama bapak akan panggil ya eh, sini Mbak Becky dulu nih Mbak Becky silakan perkenalan perkenalan Mbak Becky. Halo semuanya nama saya Becky Oktarina Dewi bisa dipanggil Becky biasa dipanggil Dina. Saya lahir di Pemalang eh, tanggal 8 Oktober tahun 2000. Hobi saya kulineran. Sekian dari saya terima kasih. Ya, terima kasih. Uh, hobinya kuliner ya, makan-makan ya. Uh, sebelumnya dipanggilnya apa ya tadi? Bisa Becky, bisa, bisa Rina, Rina ya. Pak. Uh, Rina aja ya? Iya, Pak. Baik. Uh, selanjutnya untuk uh, Delta nih, silakan. Halo semuanya. Nama saya Delta Sotiana. Saya tinggal di Senseng Sawah Jakarta Selatan. Uh, hobi saya bersepeda terima kasih baik hobinya ya. berarti tadi dipanggilnya delta ya ya pak siap siap selanjutnya untuk kinanti nih silakan kinanti Mohon maaf, Kinanti, uh, lupa unmute-nya. <laughs> un iya, Pak. Ya, maaf, Pak. Ya. Uh, nah, halo semuanya. Nama saya Kinan. Uh, rumah saya di Cibubur, dan hobi saya bermain bulu tangkis. Terima kasih. Dipanggilnya Kinan tadi, ya? Iya, Pak. Hmm, hobinya olahraga siap. Uh, selanjutnya, Fahita, nih. silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakita Korea, biasa dipanggil Kori. Saya tinggal di Jalan Raya Condet, hobi saya memasak. Terima kasih. Uh, berarti sama hobinya kayak Mbak Beki tadi, Cuman kalau Mbak Beki makan-makannya aja. Mbak Maita ini hobinya masak-masaknya, berarti ntar bisa kita masakin kalau bayar. Uh, sebelumnya, tadi dipanggilnya apa ya? Kori, uh, uh, Pak Oke, okay, Kori Siap, terima kasih Selanjutnya Happy Dinda nih Saya ya, Pak Iya, ya, silakan Selamat, Selamat siang siap. semua teman-teman Parishyat, kan nama saya Happy Dinda Bisa dipanggil Happy atau nga Dinda, terserah uh, Saya tinggal di Cibubur hobi saya olahraga, Pak. Baik, baik. Di sini di sini tadi udah ada beberapa orang yang hobi olahraga ya. Olahraganya apa nih? Kan tadi kalau bagianan ini kan badminton. Kalau Mbak Febri apa nih? saya sukanya siap. lari, Pak. Oh, siap lari. Uh, selanjutnya untuk Mbak Febriana nih, silahkan Halo, Halo semuanya, maka nama saya Febriana, lahir di Jakarta, uh, tinggalnya di Cijantung, hobi saya nonton film. Asyik. Baik, berarti dipanggil biasa disebut uh, Febri aja ya? Baik-baik, hobinya nonton film ya, di pandemi-pandemi seperti ini sih. Karena di dalam rumah aja, kegiatan hobinya pasti... Uh, selanjutnya di sini Mbak Ratu Tasya nih, silakan, Mbak Ratu Halo, Halo semuanya. semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Tasya Shifanisa. tinggal di Jakarta, hobi saya kulineran Kulinernya nih, soal masak-masaknya apa soal makannya doang nih? Soal makannya doang Pak Makannya doang Berarti gak bisa masak? Ya bisa, ya, bisa. Nah, Untuk panggilannya apa ya? Nama panggilnya disebut uh, Tasya Pak Oke okay, Tasya, baik Terima kasih, selanjutnya Mbak Siti nih Silahkan Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, rumah saya di Depok Menulis Baik, kombinya menulis ya Eh uh, dipanggilnya Siti aja atau Aisyahnya nih untuk nama panggilan Aisyah pak Aisyah Siap. terima kasih uh, selanjutnya tinggal empat orang lagi nih yang belum perkenalkan perkenalan diri selanjutnya Mbak Ega silahkan Mbak Ega halo semuanya perkenalkan nama saya Ega Putri tinggal di Cikarang Kalau bisa saya memasak terima kasih sama seperti Mbak Kori tadi ya hobinya memasak dipanggilnya apa nih Baiga dipanggilnya Ega Pak oh baik baik terima kasih selanjutnya Novia silakan Halo semuanya nama saya Novia Dumi. Uh, saya tinggal di Jakarta hobi saya nonton drama terima kasih berarti hobinya sama seperti Mbak Febriana tadi ya menonton film nonton serial gitu ya tadi uh, nama panggilannya siapa? Ica Pak Ica siapa? Ica terima kasih uh, selanjutnya Nur Fatimah nih silahkan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah <tuh> saya <tuh> di Cengkareng, Jakarta Barat hobi saya membaca Baik, terima kasih hobinya membaca Untuk nama panggilannya apa ya? Nur aja, Nur Boleh, Pak kan, Nur Boleh. Kadang juga dipanggil Fatimah Fatima aja ya Biar enak gitu ya Ya, selan selanjutnya Yang terakhir uh, Silahkan, Suci Sartika Halo yes. semuanya Perkenalkan, nama uh, saya Suci Sartika Saya tinggal di condet hmm, Hobi saya dengerin musik baik uh, sebelumnya kalau bapak tanya genre-genre musik yang saling didengar itu apa ya hmm, paling suka pop dangdut juga suka pak ya paling ya paling nyala karisma Tuh. Tuh. saya demen banget itu pak tiragan ya, empang ya ya baik terima kasih pak suci sebelumnya uh nama panggilannya apa ya, biasa disebut gitu. kalau di sekolah atau kuliahan sih biasanya suci, tapi kalau di rumah putri jadi sama kayak bapak, bapak juga beda kalau di rumah dipanggilnya abang sama gocir cuma kalau di sini beda ya terima kasih untuk semuanya sudah memperkenalkan diri uh, selanjutnya Sebelum kita memulai uh, kegiatan pada hari ini, kan Bapak ingin menyampaikan materi tentang bimbingan kelompok atau BK kelompok. Uh, sebelum kita memasukkan materi, kan, kita kan ngobrol-ngobrol lama tuh, kita kan pasti konsentrasi jadi pecah, takutnya buyar, takutnya ada yang bosan, ada yang ngantuk, ada yang apa oh, macam macem deh, pokoknya. Gimana kalau misalnya kita melakukan sebuah permainan yang mengacu kepada konsentrasi? Jadi, kalau misalkan di sini kita main semuanya konsentrasi, insya Allah nanti ke depannya pas kegiatan berlangsung tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bosan. Gimana semuanya? Setuju. Baik ya, setuju ya. Uh, cara Jumata. permainannya gampang uh, Cara permainannya itu Kalau misalnya Bapak bilang hidung Tapi Bapak megang kepala uh, Itu artinya kalian harus Megang hidung karena yang Bapak instruksikan Megang hidung Cuman Bapak akan mendistract Ke uh, bagian lain Bapak megangnya yang lain Jadi, jadi kalian Berkonsentrasi dengan yang dilihat atau yang diucapkan. Tapi yang sebenarnya dilakukan tuh yang diucap yang Bapak ucapkan. Jadi kalian ikut mulut Bapak aja, mulut Bapak ngomong apa, kalian megangnya itu, jangan pegang yang dilihat. Oke? Okay? Ngerti ya semua ya, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Langsung saja mulai ya. Nggak lama kok ini paling 2 menit, semenit. Paling nanti speednya Bapak cepetin aja Biar konsentrasinya makin meningkat Ya sekarang Megang hidung Sekarang megang Telinga Megang pundak. Nah Bapak Ita Salah tadi ya. uh, Selanjutnya Memegang Hidung Bahu Eh, uh, telinga. gini, gini, gini. Ya, sekali lagi ya. Uh, agak dicepet nih speednya untuk kecepatannya. Telinga, bahu, bahu, hidung, hidung, pipi, pipi, pipi, telinga, telinga, jidat. IP. Baik, konsentrasi kita sudah lumayan bagus ya Berarti bisa dimulai uh, kegiatan pada hari ini Selanjutnya Kita akan uh, Beralih uh, ke penjelasan terlebih dahulu Di sini sebelumnya uh, Kita kan pengen uh, Melakukan kegiatan bimbingan konseling kelompok atau BK kelompok. Sebelumnya, di sini ada yang pernah mendengar apa sih itu bimbingan kelompok atau kayak pernah cari-cari gitu di internet? Ya, silakan Mbak Siti. Kalau menurut saya, Sorry. Pak, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam menentukan yang sama pak baik terima kasih uh, selanjutnya ada yang punya penjelasan lain versinya sendiri Hai, baik Mbak Ratu silahkan uh, menurut saya bimbingan kelompok itu suatu cara memberikan bantuan kepada uh, individu atau siswa melalui kegiatan kelompok baik terima kasih Mbak Ratu Uh, selanjutnya, jika ada yang ingin punya versi lain untuk pengertian bimbingan ini Oke, okay, baik, tidak sepertinya ya Di sini Bapak uh, akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok uh, Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok Untuk membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan masalah yang kita akan bahas di sini adalah masalah yang sedang hangat dibicarakan Yang uh, pokoknya di sekitar lingkungan kita sedang viral, sedang panas dibicarakan sedang uh, Pokoknya lewat kuping-kuping orang di lingkungan tersebut Entah itu di lingkungan kita atau di media sosial juga Atau di berita-berita seperti TV, radio, dan lain-lain Uh, selanjutnya jika kita sebelum bapak minta pembahasan-pembahasan yang akan nanti kita laksanakan kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan nggak tentang bimbingan kelompok ini ya silakan Febriana. maksud Mas? dari dinamika kelompok itu gimana sih pak ya bagus pertanyaannya uh, di sini sebelum bapak menjelaskan kira-kira ada yang punya penjelasan ya silakan Mbak Happy ini menurut saya ya Pak ini uh, tadi saya. kan Febi nanya dinamika kelompok kalau menurut saya dinamika kelompok itu uh, suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang memiliki hubungan secara psikologis dengan Eh, antara satu kelompok dengan yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang alam yang dialami. Baik, terima kasih. Uh, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan lagi nih versi kalian masing-masing nih. Tidak ada ya, tidak ada. Baik. Di sini dinamika kelompok yang dimaksud uh, ialah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, lalu saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, saling memperkuat dan saling memahami. Itu itu adalah penjelasan uh, dinamika kelompok. Selanjutnya ada ada lagi yang ingin ditanyakan oleh di uh, apa seputar dinamika kelompok atau bimbingan kelompok ini sebelum kita lanjut. Tidak ada ya, sepertinya. Oke, okay, baik. Uh, selanjutnya, tadi kan sesuai Bapak bilang, hmm, kita akan membicarakan sesuatu yang sedang viral atau sesuatu yang lagi hangat dibicarakan, entah itu di lingkungan, di media sosial, uh, di sini kira-kira ada yang punya pembahasan nggak nih kira-kira bapak minta minta ya satu dari satu pembahasan dari setiap anggota yang hadir di sini tar antri ya kalau yang udah angkat tangan tapi bapak belum panggil mohon maaf ya antri ya silakan angkat tangannya terlebih dahulu baru ambil micnya ya baik mbak febri silakan kalau menurut saya kalau menurutnya perekonomian Indonesia akibat perpanjangan PPKM Pak kan PPKM lagi diperpanjang terus nih, jadi masyarakat yang pada kaki lima juga susah kan pasti untuk mencari nafkah untuk keluarganya baik-baik gitu, ini sangat relatable dengan negara kita ya tentunya untuk uh, semua orang, baik Terima kasih Bapak, simpan dulu ya untuk pembahasan kita. Halo di sini ya. Mbak Novia silakan. Kalau menurut saya pembahasannya yang pelecehan kasus KPAI Pak akhir-akhir ini tuh di Twitter sering trending gitu. Baik. Uh, berarti ini uh, lumayan ramai juga di Twitter ya di sosial media ya. Iya Pak, diberita juga kok Pak Dua oh, diberita juga Baik, baik uh, Kita simpan dulu untuk dua bahasan yang tadi Silakan Mbak Happy uh, Kalau menurut saya Dari uh, penjelasan yang Bapak uh, Sampaikan tadi Berita yang lagi viral gitu ya Pak Menurut saya Kalau saya baca dari ya kebetulan juga saya kalau baca berita itu apa uh, online gitu pak di apa di lain today jadi tuh banyak pak uh, beritanya tuh tentang kasus pembunuhan pak pembunuhan ibu dan anak gitu di subang baik uh, sepertinya ini uh... Bapak yang tidak nonton berita atau bagaimana ya, bapak, bapak, bapak aja kurang tahu dengan berita ini. Tapi bolehlah kita, kita simpan dulu ya. Iya pak. Ah, baik selanjutnya ada Mbak Delta, Silakan. Maaf siapa sebenarnya ini enggak viral, cuman mungkin uh, dialami sama siswa-siswa yang, yang sudah lulus SMA gitu. Jadi saya ngambilnya itu kebingungan siswa dalam memilih jurusan atau universitas uh, setelah lulusan, lulus SMA? Karena pasti banyak banget yang bingung pasti banyak banget yang bingung siswa-siswa untuk memilih jurusan atau kampus gitu Pak Baik, ini uh, sebenarnya benar, ini mungkin bukan berita viral, tapi setiap tahunnya pasti siswa-siswa uh, SMA, SMK, dan sederajat pasti pada kebingungan untuk memikirkan ke jenjang mana mereka akan melanjutkan? Baik, baik. Terima kasih pembahasannya lumayan bagus ini. Kita simpan dulu. Baik, di sini sudah ada mbak Ratu yang angkat tangan, silakan. Uh, uh, oh, tapi uh, kemungkinan ini tidak viral ya. Cuma uh, ini sangat relate dengan keadaan siswa yang sekarang itu Jadi menurut saya topik yang dibahas itu ialah kemalasan siswa. Saat e, belajar online atau dari seperti ini gitu, Pak. Baik, e, seperti pertemuan kita kali ini ya, dimana masih online gitu. Di sini boleh-boleh, ini lumayan bahasan yang cocok banget nih untuk sekarang-sekarang. Ya, kita simpan dulu ya, untuk pembahasannya ya, selanjutnya ada Mbak Siti Aisyah, silahkan. Uh, kalau uh, menurut, menurut saya, pak, kasus bullying siswa. Karena menurut saya banyak kasus bullying yang di sekolah yang dilakukan oleh antar siswa, pak, yang terjadi di sekolah. Baik tentang bullying sekolah. Ini lumayan menarik nih, karena uh, orang menganggap bullying itu terlalu enteng, soalnya untuk sekarang-sekarang ya. Dan dimana, apalagi zaman Modern sekarang di mana sosial media udah hampir semua orang ma apa pakai itu kita aja nggak cuma di ranah sekolah bisa ngeboleh orang tapi bisa orang yang kita belum ketemu entah itu beda pulau, beda kota, bahkan bisa beda negara pun. Baik ini pembahasan yang cukup bagus. Selanjutnya silahkan Ya, Mbak Suci, silakan. Kalau menurut saya sih, yang lagi viral itu vaksinasi, ya Pak. Ya, semua orang wajib vaksinasi untuk masuk ke aja, kayak mall atau jalan-jalan pun wajib membawa surat vaksin. Nah, cuma tuh, kalau menurut saya tuh, zaman sekarang tuh ragu gitu kan. Uh, kayak bingung gitu harus vaksin atau enggak gitu karena kan banyak juga yang nakut-nakutin efeknya gimana-gimana gitu Ya uh, kayak kemarin saja Bapak ingin pergi ke uh, supermarket gitu dia harus punya barcode terlebih dahulu untuk masuk ke supermarket tersebut yang dimana belum belum tentu uh, semua orang di daerah itu sudah vaksinisasi. Karena betul seperti, seperti yang tadi Mbak Suci bilang, mungkin ada yang belum vaksin karena belum dapat tanggalnya, entah belum karena takut, karena sebelumnya ditakut-takutin karena efek samping dan akibatnya jika jika divaksin, cuman mau tidak mau sekarang semua orang divaksinisasi karena untuk berpergian mana aja sekarang kayaknya menggunakan barcode itu udah kayak KTP, udah kayak KTP kedua gitu. Udah kayak kartu identitas yang wajib. Baik, ini pembahasan yang lumayan bagus. Terima kasih Mbak Suci. Silakan yang lainnya. Uh, Mbak Ega, silakan. Kalau menurut saya, kayak yang saya lihat di berita itu Kasus kriminalitas makin merajalela, Pak Karena kan kayak sekarang lagi pandemi gini Banyak orang yang kehilangan pekerjaan mungkin Dengan cara terus cari kerja juga susah Mungkin gimana caranya mereka dapat uang ya Kayak mencopet, mencuri, kayak gitu sih, Pak, menurut saya Baik, baik, jadi uh, kasarnya seperti menghalalkan segala cara untuk mendapat sesuatu nasi seperti itulah ya iya pak baik baik uh, kita simpan dulu untuk uh, pembahasan dari mbak Ega ini selanjutnya ada lagi ya waduh ada tiga nih bingung nih mbak Nur Fatima dulu deh silakan mbak Nur Fatima Ya, pak. menurut saya yang ini pak kabar-kabar sekolah mau offline itu loh, apakah sekarang kayaknya ada kabar-kabar kalau sekolah tuh mau offline gitu loh, pak betul uh, ini bapak dapat info juga dari grup guru gitu karena kalau tidak salah uh, menteri pendidikan ya kalau bapak tidak salah baca itu menyebutkan bahwa sudah tidak ada lagi daerah yang level 4 uh, jadi hampir paling parah tuh sekarang level 3, 3 saja dan dimana sepertinya sekolah-sekolah sudah bisa mulai kembali offline entah kalau misalkan ranah kuliah Bapak masih belum tahu akan dibukanya kapan tetapi untuk sekolah Bapak dengar-dengar udah beberapa sekolah uh, bisa bisa Mengikuti kegiatan uh, apa belajar mengajar itu secara offline, secara tatap muka secara langsung, tetapi dengan syarat itu tidak mungkin tidak semuanya masuk, tetapi hanya beberapa siswa saja yang masuk. Ya baik, terima kasih untuk pembahasannya, Mbak Nur Fatimah. Silakan sisanya tadi tinggal berapa orang ya? Oke, Mbak Faita dulu nih, sedang tangan. silakan. Ya, saya pak, sebenarnya berita ya, ini saya. udah nggak viral, tapi ini. mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih mengingat kejadian ini, yaitu kasus penembakan mahasiswa Trisakti, Pak. Uh, peristiwa penembakan pada, pada tanggal 12 Mei terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Jadi itu kejadian menewaskan ada empat mahasiswa dari Universitas Trisakti, Pak. Baik, uh, ini eh, memang uh, sudah tidak viral, cuman ini bisa dibilang uh, berita legend lah ya. Apalagi untuk uh, kalangan mahasiswa-mahasiswi ini, setiap demo pasti uh, akan selalu teringat, gitu akan selalu dikenang jasa-jasa uh, dari mahasiswa Trisakti -tri tersebut. Ya baik, ini pembahasan yang cukup bagus juga. Terima kasih Mbak Fahita. Uh, silakan yang lainnya yang belum, ya silakan. Pak Becky, uh, nah, saya... saya ini, Pak, tentang minimnya kesadaran manusia akan protokol kesehatan. Kalau menurut saya, itu <laughs> baik uh, seperti di lingkungan rumah bapak saja, untuk orang tua, apa orang lanjut usia itu, mereka masih uh, tidak ngeri ya dengan corona ini ya, maksudnya ke pasar, tidak memakai masker, uh, naik angkutan umum seperti entah itu ojek, entah itu angkot, entah itu bis, itu transportasi yang lain ya seperti kereta itu bahkan masih banyak orang yang tidak memakai masker dengan alasan ini itu, ini itu tidak percaya korona, tidak percaya covid 19 segala macam jadi bagus ini um, kesadaran akan uh, dikala pandemi ini ya gitu ya iya Pak. Ya, Pak. baik, terima kasih kalau kita simpan dulu sisanya yang belum silakan sudah semua ya baik kalau sudah semuanya di sini kan ada lumayan banyak bahasan nih karena waktu kita terbatas kita tidak mungkin bisa membahas semuanya di sini kira-kira yang relate atau yang kira-kira semuanya Tahu tentang masalah tersebut Mendengar berita tersebut Itu kira-kira Berita apa ya Atau pembahasan yang mana ya Ya silahkan Mbak Ratuh uh, Ini berpendapat Pak Mungkin uh, pada kesempatan kali ini Kita membahas mengenai Kemalasan siswa uh, Pada saat belajar online Atau daring Pak Karena ini benar-benar Relate dan pasti, semua siswa merasakan hal ini. Gitu, jadi kita perlu bahas pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, itu pendapat dari Mbak Ratu nih. Gimana nih ya, yang lainnya? Kira-kira relate dengan pembahasan yang Mbak Ratu tadi sampaikan. Gimana yang lainnya? Cukup relate ya, berarti bisa kita jadikan uh, pembahasan ya untuk hari ini. Lalu mungkin ada lagi satu orang lagi, atau dua orang yang ingin berpendapat. Ya, silakan, ya uh, Tadi ada oh. yang bilang kalau oh, eh, pembelajaran eh. sekolah mau mulai offline, Pak. Tatap muka maksudnya. Baik, baik. Eh uh, berarti itu pendapat dari Mbak Novia nih. Yang lain kira-kira cukup prile, cukup ceri cukup dengar bisa membahasnya Bisa, Pak. Bisa, bisa oh Pak. Siapa? Uh, sebelum kita masuk nih ke pem ke pembelajaran atau TK ke kelompok ini bimbingan kelompok ini kira-kira bahasan yang mana nih yang mau dijadikan bahasan pertama dan bahasan kedua. Ya silakan Baratu Tasya. Ini berpendapat lagi Pak. E, mungkin untuk pembahasan kita yang pertama yang yang sangat urgent gitu ya. eh kemalasan siswa saat belajar daring, lalu yang kedua dilanjut dengan topik pembahasan mengenai uh, PTM Pak, apa uh, sekolah tatap muka, offline itu menurut saya baik, berarti yang offline kabar sekolah offline berarti untuk pembahasan yang keduanya apa ayo tadi Mbak Novia atau yang lainnya sudah bermain konsentrasi hmm. tadi Jangan sampai lupa hmm, Pembelajaran tatap muka pak Baik pak. Betul sekali uh, Selanjutnya uh, Setelah kita sudah Dapat Pembahasannya Yaitu sekitar dua pembahasan Dari banyak bahasan yang Ingin kita Bicarakan hari ini Atau kita bahas hari ini sekarang silakan Bapak mempersilakan untuk kalian, Bapak membuka dan mempersilakan untuk pembahasan yang pertama. Silakan dimulai diskusinya masing-masing, teman-teman. Bisa di, dan aktifkan mikrofonnya bisa di unmute. silakan yang ingin langsung udah tidak apa-apa tidak usah angkat tangan bisa langsung Zayadepa. Zayadepa. Zayadepa. saya deh pak kalau menurut saya kalau menurut saya kemalasan saat belajar online itu dikarenakan uh, kita kan kalau belajar online pasti suasanya kayak di kamar gitu sedangkan kamar itu tuh tempat buat istirahat jadi kayak suasana belajar di kamar pas pembelajaran online sama suasana belajar di kelas itu beda Pak bisa bisa dibilang yang bikin malesnya itu tuh kayak di kamar jadi di kamar jadi bisa ngapain aja bisa sambil makan bisa sambil tiduran yang kayak gitu bikin belajar online males gitu Pak Baik, uh, terima kasih. Yang lainnya langsung saja bisa langsung tanggapin. Tidak langsung perlu menunggu instruksi dari Bapak. silakan Berarti menurut Novi kalau pemalasan belajar itu kayak kita tuh bosen ya, Nov bosen. <tuh> bosen sama suara <tuh> anak kita gitu. Ya nggak sih, Novi? Novi? kenapa oh, suara Fatima nggak begitu kedengeran soalnya diulang iya kan tadi novia bilang kalau uh, ke, uh, malas tuh eh kemalasan oh. belajar itu karena kita tuh ada di suasana yeah. kemarin kan jadi Fatimah, uh, itu loh jadinya kita tuh bosan sama suasana yang ada jadi cuman ngeliatnya layar handphone layar komputer laptop gitu doang mungkin kita nggak dapat suasana yang lain gitu ya no? iya terus juga kan kayak kita kan lagi pandemi kayak gini nih terus uh, mungkin uh, kayak guru ngegampangin kita misalkan uh, kerjain tugas ini lagi kan nggak kemana-mana nggak boleh pergi-pergian gitu terus jadi siswa tuh cuman bisa lihat ke laptop ketugas jadi enggak ada refreshing mungkin dari situ yang membuat pembelajaran online jadi bikin males Iya gitu, Pak. Pak saya juga setuju sama pendapat Novia soalnya selagi kita belajar di kasur kan mata jadi ngantuk gitu kan karena kita berhadapannya sama kamar tempat buat istirahat gitu apalagi kalau misalnya Mbak Suci koneksi sepertinya ya ya silakan yang lain uh, untuk membahas dulu se sembari kita menunggu Mbak Suci kalau um, <tuh> menurut saya ya Pak mungkin karena benar kata Nopi, mungkin karena suasana juga jadinya uh, jadi bosen. terus uh, mungkin karena jaringan juga kan tidak semua jaringannya bagus ya jadi mungkin karena jaringannya jelek, jadi anak-anak jadi males bikin membuat nggak semangat kayak gitu sih Pak. Menurut saya. Dan harusnya mencari suasana baru juga ya nggak di di kamar terus. Mungkin bisa di uh, belakang rumah atau di ruang tengah kayak gitu biar tidak malas terus-terusan gitu sih Pak. Menurut saya. Ya baik, uh, Mbak Suci sudah balik lagi. Silakan ya, diskusi. Maaf Pak. Ya maaf pak jaringan saya tidak stabil Soalnya di rumah saya lagi mendung gitu pak uh, Saya lanjutin uh, Karena kan kalau di rumah kan berhadapannya sama kasur gitu kan Terus kata punya handphone Dan kadang kalau guru zoom pun kita kan nggak tatap muka Kelihatan mukanya gitu pak Jadinya ditinggal off cam, Kita malah ngantuk gara-gara kita malah sibuk main hp gitu pak jadinya saya buka HP malah ngantuk dan nggak memperhatikan uh, pelajaran malah jadi ketiduran terus udah deh ketinggalan pelajaran gitu baik gimana ini yang lainnya silakan ayo berdiskusi Selama, iya pak uh, uh, siapa dulu nih Mbak Mbak Happy dulu deh silakan Uh, apa menurut saya selain faktor-faktor uh, yang disebutin sama teman-teman yang tadi ada faktor menurut saya ini yang paling utama ya pak. Jadi kita ngegampangin sesuatu gitu pak. Jadi misalkan uh, apa kan ini online ya pak, daring. Jadi kita lebih ngegampangin uh, kalau yang saya alami sendiri ini pak, pengalaman saya. Jadi uh, eh pada pelajaran ini gitu kan ada Uh, guru ini ngajarin ah gampang deh uh, nanti aja nanti aja kalaupun ada tugas gitu terus selain itu kitanya juga jadi banyak alasan Pak uh, karena alasannya misalkan ah, nanti jadi deh harus ah, nanti jadi ngumpulinnya Dari gitu kita bisa alasan juga Pak alasan alasan apa saat ngumpulin tugasnya ataupun saat lagi proses Belajarnya berlangsung alasannya itu lebih ke misalkan saya nggak ada sinyal pak atau gimana. Tapi lebih utamanya sih nggak ada sinyal. Jadi itu juga bisa jadi males pak menggambarkan sesuatu itu pak. Ya, jadi uh, di sini juga kendala internet mungkin bisa dijadikan suatu alasan gitu ya maksudnya. Iya pak. Nah gimana teman-teman ada yang ingin menang menanggapi respon dari Happy, silakan. Pak, uh, izin Pak. Ya, uh, mungkin kalau saya tidak uh, menanggapi, tapi saya ingin berpendapat lain. Uh, tetapi saya uh, rileks sekali dengan uh, pendapat Ega, Novia, Fatima, Suci, dan Happy. Tetapi mungkin kalau dari sisi saya ada uh, faktor juga yang membuat siswa itu jadi malas uh, apa, belajar daring gitu ya Pak Mungkin menurut saya itu uh, Salah satu faktornya dari Suka dan ketidaksukaan Siswa terhadap mata Pelajaran dan gurunya gitu Pak Karena Saya yakin Tidak semua siswa itu Suka terhadap uh, Pelajarannya di sekolah Dan pasti ada uh, Guru yang Siswa tidak suka entah Dari cara mengajarnya atau gurunya terlalu galak, atau ada faktor lain gitu sih, Pak. Jadi, uh, siswa merasa uh, kayak pikiran mereka tuh, ah, uh, aku males, ah, belajar ini, soalnya gurunya gini, gurunya galak. Aku males, ah, belajar pelajaran ini, soalnya pelajarannya susah. Terus, aku nggak ngerti juga. Jadi, mungkin menurut saya, itu salah satu faktornya juga, Pak. Mengenai suka dan tidak suka siswa terhadap uh, guru dan Pelajaran di sekolah Baik uh, Sudah 40 menit berlangsung ya Terima kasih Tadi Mbak Ratu sudah menyampaikan Pendapatnya Faktornya dari guru ya Baik uh, Langsung saja teman Jika ada yang ingin menambahkan dari poin-poin baru ratu tadi atau dari teman-teman kita yang sebelumnya apa mau dijem yang... jadi uh, solusinya untuk yang tadi faktor-faktor yang ta uh, yang tadi teman-teman bicarakan berarti kita harus introspeksi diri ya pak harus mengubah mengubah kebiasaan kita mengubah cara pola pikir kita gitu ya pak Betul, tetapi kalau misalnya Bapak ingin memberi solusi yang lebih enak lagi, sebenarnya pertama-tama mulai benar, dimulai dari diri kita dulu. Kita sadar, kita uh, hari ini mau belajar atau tidak, mau mengikuti uh, sekolah online atau tidak, itu kita jujur pada diri kita terlebih dahulu, lalu. Uh, untuk yang bosan, suasana di rumah gitu ya, karena kan di rumah di kamar terus. Gitu. Kalian bisa dengan uh, cara mungkin berpindah ke ruang tamu, berpindah ke misalnya di taman, di halaman rumah, di halaman depan rumah, atau di belakang rumah. Kalian juga bisa di teras, mungkin. Uh, atau mungkin kalian misalnya bisa di taman atau ke kafe kalau misalnya lagi megang uang ya dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan di tempat tersebut gitu. Uh, pertama ganti suasananya dulu biar kalian gak bosen di kamar lagi, di kamar lagi, di kamar lagi dan akhirnya ngantuk atau cari alasan ya untuk yang uh, solusi yang baik Epi katakan tadi yang kita bisa menggampangkan pelajaran atau atau guru gitu dari kita beralasan seperti jaringan seperti izin ke kamar mandi atau dan lain sebagainya izin off kamera memang betul itu di, bisa dijadikan sebuah alasan utama untuk tidak mengikuti kegiatan uh, sekolah online atau pembelajaran online tetapi uh, kalau misalnya kendala jaringan tersebut memang asli itu kalian bisa meng, tetap mengikuti pelajar, pelajaran hari tersebut jika kondisi koneksi sudah stabil, kalian bisa japri ke teman kalian yang dekat, minta tolong eh, resum apa yang tadi dibicarakan oleh guru, apa yang disampaikan oleh guru, kalian catat dari eh, teman kalian. Jadi ketika teman kalian yang mengikuti jam pelajaran tersebut, yang kalian sedang kendala jaringan kalian bisa meminta catatan dari teman kalian jadi walaupun kalian tidak bisa mendengarnya secara langsung dari guru tersebut kalian tetap mendapat materi yang disampaikan pada hari itu itu adalah dari bapak ya karena waktu sudah bepet juga kita bisa langsung ganti ke pembahasan kedua saja ya Tadi pembahasan kedua apa? Ayo, jangan lupa. Sabar, sesuatu offline, Pak. Baik, betul sekali, Mbak Terima kasih. Uh, sama seperti tadi, uh, Bapak langsung membuka izin untuk kalian berdiskusi. Jika uh, kalian menunggu instruksi Bapak, tidak perlu. Kalian bisa langsung, jika ingin uh, apa meneruskan Pembahasan yang dari teman kalian bicarakan, kalian bisa langsung teruskan, tidak ter, tidak perlu terputus-putus. Paling kalian hanya angkat tangan saja, biar omongannya tidak bentrok. Ya silakan Barat. Ba, uh, maaf uh, Kalau mengenai kabar sekolah online ini, saya mungkin ambil contoh dari adik saya, uh, dia SD dan alhamdulillah dia sudah mulai PTM ya tatap muka offline tetapi di sistem yang sekarang itu di situasi pandemi sekarang untuk offline seperti ini jadi sistemnya 50% ada yang di rumah dan 50% lagi ada yang di sekolah dengan menggunakan infocus gitu loh Pak jadi yang di rumah bisa melihat Uh, materi yang sedang diajarkan oleh guru mereka di kelas dengan cara Google Meet yang ditayangkan dengan infocus itu sih Pak. Jadi da, tidak tidak siswa ada di kelas itu gitu. Loh, Pak uh, khawatir nanti uh, ada mungkin klaster PTM gitu. Jadi apa begitu sistemnya untuk kabar sekolah offline di pandemi seperti ini? kalau kalau untuk kabar sekolah offline di daerah rumah saya Pak uh, in, apa sih rata-rata tuh siswa-siswanya tuh harus udah divaksin, jadi kalau misalkan sekolah, mau mengadakan sekolah offline tapi siswa belum divaksin tuh kayak masih di nanti-nanti dulu gitu diundur-undur jadi yang paling penting itu tuh vaksin makanya di daerah saya tuh kayak lebih sekarang tuh akhir-akhir ini lebih sering ada Vaksin di sekolah kayak uh, pembukaan vaksin baru, ntar jeda berapa minggu dibuka lagi, jeda berapa minggu dibuka lagi, kayak gitu sih, Pak Novi. Uh, tetapi uh, ada uh, enggak? Sebentar, sebentar. Jadi, Mbak Happy sudah angkat tangan. Uh, ya, seperti itu ada itu. yang mau disampaikan, dan sebenarnya ada yang saya takutin juga, Pak. Uh, apa namanya dengar kalau udah mau offline itu karena nggak uh, nggak lama setelah saya baca berita itu uh, apa namanya guru dia menyampaikan kalau bahwa ada rencana mau tatap muka secara offline kan jadi saya baca tapi ini siswa SD pak uh, sudah tatap muka itu kan uh, apa sudah sudah offline nah itu uh, muridnya Uh, berapa 300 orang itu dinyatakan positif lagi pak COVID jadi sebenarnya agak mas was juga saya baca berita. Nah silakan tadi ratu ingin menyampaikan apa? Uh, kalau sebelum uh, maksudnya di sekolah adik saya itu se jadi sebelum mereka offline itu. Disebarkan uh, Sebuah surat pernyataan Untuk orang tua isi di situ uh, Mengenai orang tuanya Setuju atau tidak setuju Anaknya mengikuti Sekolah offline gitu Pak Jadi semisal orang tuanya setuju Ya orang tuanya men uh, Menandatangani surat tersebut Jika tidak ya sudah uh, Siswa tersebut tidak diperkenankan Untuk ikut Offline di sekolah gitu kalau di sekolah di saya seperti itu baik silakan teman-teman yang ingin menambahkan atau menyampaikan uh, atau ingin meneruskan pembahasan dari barat ya silakan Ayo yang lainnya Bapak uh, minta tolong untuk keaktifannya ya bisa langsung jawab-jawab aja kok nggak langsung nggak perlu mesti tunggu introksi dari Bapak ya silakan baik ya. Kalau eh, sekolah tatap muka di saya ya Pak Itu biasanya dilaksanakan seminggu tiga kali Kan kalau biasanya normalnya itu eh, Satu minggu itu lima sampai enam hari Kalau di saya biasanya seminggu itu hanya dilaksanakan tiga hari Itu pun eh, tiga kali pertemuan itu pun bergilir si Pak itu Biasanya perkelompok gitu Pak masuknya Iya Pak, kalau kalau uh, dari pengalaman kakak saya yang ngajar Jadi uh, itu dia uh, sekolahnya ada yang udah tetap buka di sekolah Ada juga yang uh, tetap ikut Google Meet dari rumah Jadi dibagi dua gitu siswanya, namanya During Daring Jadi dia uh, ganti-gantian satu minggu yang di sekolah, di rumah, yang di rumah, di sekolah, jadi dia ya ganti-gantian gitu, Pak. Baik, silakan. Mas Uji, kalau menurut saya, uh, penting banget ya untuk sekolah offline, soalnya sekolah online. Uh, kalau SD, saya nggak terlalu ngikutin, tapi saya sedikit tahu itu sangat merepotkan orang tua karena tugasnya apa ya kayak semenjak pandemi ini kita bukan ngedidik anak kita jadi mandiri malah bergantung sama kita gitu. Jadi untuk orang tua yang mempunyai anak SD tuh kayaknya sweet banget Pak karena tuh ngajarin ekstra udah gitu udah gitu uh, harus kerjain tugas belum lagi kan kalau misalnya yang kayak gambar gitu-gitu jadi hasilnya bukan hasil pure anaknya Tapi malah ibunya Dan terus Kalau untuk SMP dan SMA Itu wajib vaksinasi Jadi uh, saya punya Sepupu saya anak SMA Dan itu dia selalu Ditelepon jika dia belum vaksinasi Gitu Jadi dia harus vaksinasi dulu Dan gurunya selalu Mengingatkan uh, setiap murid untuk vaksinasi gitu jadi biar sekolahnya bisa kembali tetap muka gitu pak makasih ya baik um, mohon maaf pak. untuk Mbak uh, nanti dulu kita gantian ke yang lain dulu ya tadi Mbak Novia sudah angkat tangan ya? iya pak ya, silahkan iya, kita gantian dulu ya Mbak Ratu, ya jadi saya mau nambahin pendapat Suci, benar juga sih kalau uh, di SMA itu harus berarti vaksin. Takutnya nanti kejadiannya kayak yang tadi Mbah Happy bilang uh, pas pembelajaran tatap muka ini tuh apa takutnya uh, nambah lagi. Eh enggak sih, tapi tadi bilang udah nambah ya 300 ratus tiga 300. 300 gitu. 300 Karena, sudah positif. Karena kan kalau katanya kata yang nemuin vaksin Astra itu e, nanti kita kalau kena COVID tuh cuman kayak flu biasa aja. Tapi, jadi emang bener sih harus diwajibin untuk vaksin untuk anak ya SMP atau SMA. Baik, silakan yang lainnya. Ya, silakan langsung ambil saja. Uh, saya mau, mau Saya, Pak. Pendapat aja, Pak. Aduh, ada dua nih bentar, bentar, bentar petrock nih. Eh, uh, bader dulu deh, baru nanti ba delta. Entar baru baratu lagi kalau misalkan gak ada Ayo, silakan. Eh, uh, iya, Pak. Uh, saya kan punya, uh, adik uh, bukan adik sih, uh, maksudnya sepupu saudara gitu loh, Pak. Nah, dia tuh umuran kayak uh, baru masuk SMA. Eh, Iya dia masuk ke SMA kelas atau kelas 2 SMA gitu. Tapi dia kalau disuruh PTM enggak mau Pak karena dia udah tahu nih sifat-sifat gurunya kayak apa terus nanti tugas-tugasnya jadinya ribet. Jadinya dia enggak mau enggak mau PTM gitu loh Pak. Jadi dia maunya online terus gitu. Nah, jadi udah kasihkan di rumah ya? Iya udah kasihkan di rumah sama uh, kegiatan yang di rumah gitu baik kalau mbak delta saya mau nanggapin uh, pernyataan dari Happy Dina tadi katanya kan banyak yang uh, khawatir justru malah kalau menurut saya ini suatu kemajuan yang bagus pak kenapa karena kan kita udah setahun lebih kan di rumah di rumah terus jadi pasti banyak banget siswa yang siswa atau mahasiswa yang uh, bosen di rumah apalagi belajar daring jadi mungkin uh, menurut saya kabar ini cukup bagus buat anak-anak yang udah bosan di rumah gitu baik ya silakan Baratu ingin menyampaikan apa tadi ah, atau yang lainnya dulu nih kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sebelum bapak mempersilakan Baratu tidak ada ya silakan Baratu Uh, ya, nah, Pak. Tersiap. Mungkin saya uh, sedikit, ini ya, merespon yang tadi Suci katakan. Memang benar, di saat uh, pandemi sekarang ini kan, siswa kalau misalkan dari itu, uh, apa ya, diajarkan oleh orang tuanya. Uh, kebanyakan oleh ibunya, ya kan, Pak. Benar, uh, apa kayak, kalau misalkan ibunya lagi mengajarkan si anak ini, kadang ibunya tuh uh, suka... Kesal sendiri dikarenakan anaknya itu sudah kebanyakan main handphone, dikarenakan uh, sekolah online gitu ya, Pak. Jadi, itu saya, saya sebenarnya setuju jika anak-anak uh, anak sekolah itu offline, dikarenakan bisa berkurangnya mereka menggunakan gadget gitu, Pak. Karena kan zaman sekarang itu anak uh, SD itu sudah bermain game online seperti FF, PUBG. ML, dan permainan lainnya yang seharusnya itu uh, dimainkan oleh uh, anak yang sudah besar dan dewasa remaja gitu ya Pak. Benar, saya setuju sama Suci tadi dan menurut saya bukannya saya bagaimana, cuma pembodohan juga sih Pak sebenarnya kalau misalkan siswa uh, di rumah terus, belajar online terus, karena mereka belajar dengan hasil otak orang tuanya. De, uh, misal ulangan membuat uh, prakarya atau uh, mengerjakan tugas itu semua saya yakin uh, adalah beberapa mungkin siswa yang menggunakan otaknya sendiri apa ya, tetapi pasti ada uh, siswa yang mengerjakan tugas ulangan dan apapun itu menggunakan orang tuanya jadi anak itu tidak mengerti apa apa gitu pak jadi yang belajar tuh orang tuanya Terima kasih Pak. Baik, di sini ada uh, sorry. Baik, di sini ada yang ingin menambahkan? Uh, tidak ada. Ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Uh, di sini Bapak akan uh, menyampaikan versi Bapak ya. Betul, apa yang seperti tadi kalian bilang semuanya seperti. Alas karena sudah terbiasa dengan suasana belajar di rumah karena waktu mereka untuk berangkat sekolah itu tidak ada jadi bisa mereka gunakan untuk bermain betul seperti tadi kata Mbak Ratu uh, lebih banyak memegang gadget tetapi bukan untuk belajar, tetapi untuk bermain game atau untuk membuka sosial media dan lain-lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan uh, belajar uh, ini dimana dimana juga mengkhawatirkan karena pada sistem sekolah of online ini kan guru tidak bisa mengajarkan tata krama atau etika secara langsung karena uh, Guru tidak bisa memberikan pelajaran seperti ya contohnya um, mengajarkan budi pekerti, etika dan lain-lainnya. Dikarenakan bagaimana cara penyampaian yang enak jika situasinya online seperti ini. Tidak tidak bisa apa ya, Tidak bisa masuk secara alami gitu untuk penyampaian dari guru terhadap siswanya. Jadi di mana Bapak juga melihat seperti keponakan Bapak sendiri itu untuk belajar sih sepertinya dia tidak menggunakan otak orang tuanya seperti Mbak Ratu bilang tadi mungkin ada beberapa anak yang menggunakan otaknya sendiri. Tetapi untuk keponakan Bapak sendiri ini mungkin untuk otaknya boleh baik, bagus, belajarnya benar. Cuman untuk tata keramanya pada saat Jam pembelajaran online di langsung itu, mereka, dia tidak mau memakai seragam yang telah dipilih oleh sekolahnya. Dia ingin seenaknya maksudnya sambil tidur-tiduran, tidur sambil makan, sambil bermain, berlari-larian. Yang dimana kan, ketika kita sekolah offline dulu itu guru bisa menegur secara langsung dan mengajarkan bahwa ini tidak baik, bahwa ini tidak... Tidak boleh dilakukan selama jam pelajaran berlangsung. Jika sekolah online seperti ini kan, bagaimana guru bisa memberi hal-hal yang seperti itu untuk diajarkan kepada siswanya? Untuk penutupan, untuk sebelum penutupan, ya, Bapak ingin dong mendengar. Kesimpulan dari kalian, ya minimal dua orang deh Bapak minta. Silakan, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan, Kesimpulan menurut saya yang tadi di pembelajaran, eh pas pembelajaran online malas itu, intinya itu buat suasana kamar yang nyaman, bersih, terus jangan lupa mandi sebelum belajar, terus... Kalau misalkan bosen bisa keluar ke kafe, belajarnya di kafe atau di depan rumah, di taman itu aja sih, pamanya saya. Berarti yang seperti tadi Bapak sampaikan ya, uh, kesimpulan dari kamu ya. Nah, ya, cuman ditambah-tambahin lagi lah ya. ya baik, Bapak, kasih. maaf Pak, tadi jaringannya gak ada Pak. Iya, iya, iya, Kinanti. nanti kira-kira ada yang... Bisa disimpulkan enggak dari materi ini? Apa Pak? Dari materi yang dibahas, tadi sempat dengar enggak? Ya silakan tadi, sebentar. Bapak, kalau menurut saya kalau ya Pak ya, uh, kalau misalnya belajar online itu tidak, apa ya Pak, menurut saya tidak, tidak. tidak enak aja gitu Pak, soalnya materi juga kurang masuk dan tugas-tugas menumpuk, terus juga uang jajan juga didedikasi sama orang tua Pak, kayak gitu Pak. Itu sih Pak kesimpulan saya. Uh, baik, terima kasih ya. Dari itu, dari wakil nanti, silahkan untuk yang lain. Kesimpulannya, barangkali masih ada sebelum kita menuju ke penutup. Saya, penulat. Pak ya baik, Delta. silakan mungkin saya akan menyimpulkan kuliah daring atau offline apa ya, dari segi sekolahnya. Jadi, menurut saya, uh, sebaiknya itu sekolah disiapkan matang-matang untuk Media pembelajarannya, seperti kayak, bagaimana secara kan, uh, walaupun sudah kan kita kan nggak boleh melupakan protokol kesehatan kan, Pak? Jadi, uh, lebih dipersiapkan lagi fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan untuk uh, pandemi sekarang ini, kayak tempat cuci tangan, atau kayak penjualan masker di lokasi atau di kantin mungkin. Dan, dan juga untuk siswanya, sebaiknya menurut saya dimusyawarakan lagi siapa yang bisa ikut sekolah offline. Mungkin bisa dibuatkan sesi-sesi kayak... Seperti cerita satu untuk berapa siswa dan siswa untuk kisahnya seperti itu Pak. Baik terima kasih. Sini kita sudah memiliki tiga kesimpulan dari dua materi yang dibahas pada hari ini. Eh uh, untuk penutupan uh, sepertinya Mbak Nur Fatima siap lagi nggak nih untuk penutupan doa. Boleh Pak Baik ya silakan Mohon dipimpin doanya Baik untuk teman-teman e, semua baik. Karena kesempatan kali ini Sudah selesai Dan pertemuan kita sudah selesai Langkah baiknya kita tutup kembali Dengan berdoa menurut kepercayaan Dan agamanya masing-masing berdoa dimulai Doa selesai. Terima kasih ya, baik teman-teman. Uh, Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Papa ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam warahmatullahi wabarakatuh terima ya terima kasih